Hai hai hai Pergi ke kebun binatang dan melihat hewan-hewan sambil belajar tentang mereka Menjadi suatu perjalanan yang tak hanya menghibur tetapi juga bermanfaat Akan tetapi perlu diketahui Jika ada peraturan yang harus diikuti para pengunjung Seperti menjaga jarak dengan kandang khususnya yang menampung hewan agresif Tetapi yang namanya manusia selalu saja ada ulah untuk melanggar peraturan Alhasil Terjadilah tragedi seperti yang dialami oleh seorang pria terekam-diterkam oleh seekor harimau di kebun binatang Cina. Insiden yang terjadi pada minggu 29 Januari itu menyebabkan sang pria tewas. Serangan harimau itu terjadi ketika korban bersama istri dan anaknya mengunjungi Yonggar Wet Lab Park yang berlokasi di kota Ningbo. Liburan itu mendadak berubah menjadi mimpi buruk usai sang pria masuk ke kandang harimau. Hingga saat ini masih belum bisa diketahui bagaimana sang pria bisa masuk kandang harimau yang berakhir dengan dirinya diterkam oleh kucing besar tersebut. Pria pengunjung menghubungi staf kebun binatang pada pukul 14.30 waktu setempat usai melihat korban berada di cengkraman taring harimau. Namun yang lebih mengerikan lagi adalah istri dan anak korban menyaksikan langsung ketika kepala keluarga mereka terus diserang oleh harimau tersebut. Saya melihat harimau itu menerkamnya wajahnya penuh dengan darah setiap ia berusaha bangun harimau tersebut menekannya kembali ke bawah ujar salah satu saksi mata ketika polisi dan staf Biro Kehutanan setempat baru tiba di lokasi akhirnya korban bisa dievakuasi usai para petugas menggunakan petasan dan water cannon untuk mengusir harimau yang mencengkram sang pria sang pria yang tidak disebutkan namanya itu sempat dilarikan ke rumah sakit namun takdir berkata lain sebab sang pria menghembuskan nafas terakhirnya ketika berada di rumah sakit. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Satwa buas tentunya tidak hanya ada di kebun binatang, melainkan juga di alam liar sekitar kita. Serangan yang terjadi pun juga tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Seperti penemuan jenazah bayi di selamaran Pekalongan Utara pada Selasa membuat warga geger. Penemuan itu berawal ketika seorang warga melihat seekor biawak sedang menarik sesuatu di bawah rimbunan tanaman mangrove di dekat Fakultas Pertanian Universitas Pekalongan atau Unikal. Namun tak disangka ternyata binatang tersebut sedang memakan potongan tangan bayi. Bayi itu terbungkus kain merah dengan tangan kanannya terputus. Warga yang menemukan jasad bayi tersebut langsung melapor ke polisi. Yang kebetulan saat itu tim kalong Polres Pekalongan Kota sedang melakukan patroli. Kapolsek Pekalongan Utara mengungkapkan saat petugas tiba di lokasi kondisi jenazah bayi terkubur sekitar 20 cm di pematang tambak. Jasad bayi itu juga sudah membusuk. jenazah tersebut sudah dievakuasi ke kamar bayat RSUD Bendan untuk dilakukan visum. Dari hasil pemeriksaan, jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan sudah dikubur di lokasi lebih dari tiga hari. Hingga kini petugas masih menyelidiki kasus tersebut, kata Kapolsek Pekalongan Utara. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian?